Hai, selamat datang di video pelatihan untuk membuat Korean garlic cheese bread bersama saya, Violet Tahan. Di kesempatan ini, saya bersama Migas Hulu Jabar ONWJ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 tepung terigu dengan kadar protein yang tinggi Di resep ini aku pakai kombinasi dua tepung tepung roti dan tepung serbaguna